Cair kepadat membaku namanya, cair kegas menguap namanya, air itu cair wujudnya, berubah-ubah bentuknya, tetap-tetap volumenya, renggang jarak partikelnya, terbatas gerakannya, di dalam. Kecair-mencair namanya Padat kegas menyugim namanya Kayu itu padat wujudnya Selalu tetap bentuknya Tetap-tetap belumnya tetap Rapat jarak partikelnya Tidak ada geraknya Tetap di Gas kepadat mengkristal namanya Gas ke cair mengembun namanya Udara itu gas wujudnya Berubah-ubah bentuknya Berubah-ubah volumenya Sangat renggang jarak partikelnya Bebas-bebas geraknya Bebas-bebas geraknya